Berbicara tentang bumi tentu tak akan ada habisnya. Segala tempat pasti memiliki cerita unik dan menarik untuk dibahas. Berikut beberapa fakta menarik untuk menambah wawasan kamu. Pertama, ikan hiu kehilangan gigi lebih dari 6000 buah setiap tahun. Dan gigi barunya tumbuh dalam waktu 24 jam. Hal ini karena hiu tidak memiliki akar gigi untuk menahannya. Ikan hiu terus mengganti gigi mereka seumur hidupnya. Gigi baru mereka tumbuh bahkan lebih besar daripada gigi yang gugur. Kedua, Semut dapat mengangkat beban lima kali dari tubuhnya Hal ini terjadi karena ukuran tubuh semut yang kecil Karena semut tidak memiliki massa tubuh yang besar dan proporsi massa otot semut sangat tinggi Hasilnya, semut dapat mengangkat beban yang lebih berat dari ukuran tubuhnya sendiri Ketiga, mulut menghasilkan 1 liter ludah setiap hari Banyaknya air liur yang dihasilkan tergantung dari pola makan, penyakit, dan kondisi psikolog jika makan makanan yang pedas atau asam, biasanya produksi air liur akan berlebih. Dan jika kondisi psikolog tubuh merasa gugup atau cemas, maka produksi air liur akan menjadi berkurang. Keempat, mengunyah permen karet pada saat mengupas bawang dapat mencegah kita menangis. Karena otot wajah dan mata akan bergerak dengan baik. Hal ini akan mencegah mata menjadi pedih. Kelima, siput bisa tidur selama 3 tahun. Mereka membutuhkan kelembaban demi bertahan hidup. Jadi, jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini tergantung keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi atau tidur pada musim panas. Keenam, Memakai headphone selama satu jam dapat mengembang biakan bakteri dalam kuping 700 kali lebih cepat karena headphone adalah salah satu benda yang penuh dengan kuman Ketujuh, kecoa bisa hidup 9 hari tanpa kepala Kecoa bernafas melalui spirakel atau lubang kecil yang bertugas menyalurkan udara ke seluruh jaringan tubuh melalui trakea. Jadi, tanpa keberadaan otak kecoa tetap bisa membawa oksigen ke seluruh tubuhnya Kedelapan, mata burung unta lebih besar dari otaknya, berat otak burung unta hanya 42,1 gram, sedangkan berat bola matanya 47,6 gram. Kendati otak tidak mengalami perkembangan, tetapi evolusi ini dapat mempertahankan keberlangsungan hidup burung unta, karena memiliki bola mata yang besar untuk memantau mangsanya. Sekian video dari Alif M.H. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.